Pagi, selamat murni. Salam, baku dapat kembali lagi dengan Nabi kita, laut hai guys. Setelah semalaman tidur di bagan, yang merupakan pengalaman pertama saya, semua berjalan dengan aman guys. Kini di pagi hari, saya akan sarapan utuh pertama kali di bagan. <laughs> Seperti apa keseruan sarapan di bagan guys? Saksikan videonya. Mana sih, halo Singawi? Sekarang pagi hari ini, kita orang mau semokol sarapan pagi dengan bakar ikan. Tidak kita memakan. Nasi. Pagi hari yang cerah, matahari bersinar dengan memancarkan seninya. Tak kalah bersahabat dengan saya di lautan. Hahaha. <laughs> di atas bagan yang terasa sempit pagi saya. Kami berempat sarapan pagi dengan menu ikan bakar. Ongli, Anto, dan Davis mengambil peran masing-masing dalam menyediakan menu sarapan pagi kami. Ikan hasil tangkapan kami semalam menjadi bekal kami di pagi hari. Sambil menanti dua orang jawara tuna yang masih berjumpa di tengah lautan menaklukkan ikan tuna yang menjadi target kami hari ini. Gar, Dabu Koleto, Chef Davis Raw, Anto Tuliu, Ong makan sedap ada di atas. Itu. Eh, sunyi Oh di muka. Tok, memang. Ada makanya apa nih tok? Ikan apa itu? Deho, Deho Deng, B, Dabu. Dabu buku leto David bilang. Hmm. Dabu Leto. Eh, buku leto. ada bakar. Ah. ada bakar? Merasa sungai Mau rasa Oh, ini enggak makang, nih makan. Yang bakar tadi ada makan. Oke Super mi Korea. <tuh -tuh. Jadi semua tahu bahasa Korea ke dia. <SILENGALAN> <SILENGALAN> Kalau makan super mi Korea, tahu bahasa Korea. <SILENGALAN> Kalau ada kapal Korea semua naik. Oh, Leo doi nih. Iya. Ini ada pasangan-pasangan lauk ini satu ekor. ayo. Spanggal makan kalau spanggal, di rumah makanya makan, makan sepanggal no apalagi, ini akhirnya kami pun harus kembali ke daratan setelah dua jawara datang dengan membawa hasil tangkapan ikan tuna mereka saya dan Davis menumpang pambut mereka semua perlengkapan yang saya bawa kini dipindahkan ke pambut untuk dibawa pulang karena memang saya membawa peralatan sendiri agar tidak membuat repot Ongli dan Anto yang adalah penjaga bagan ini guys terlihat wajah yang ceria dari Ferry dan Emmanuel yang pulang dengan membawa hasil mesin dihidupkan haluan pambut kini berarah ke daratan kami pun berangkat meninggalkan Ongli dan Anto untuk kembali pulang ke daratan oke guys kita sudah akan kembali ke Beo setelah dua jawara tuna ini berhasil menangkap dua ekor seperti apa nanti kita lihat di daratan. Oke okay guys. Kita pulang. Oleh. Santo. Nomor 21 kita susut tahu. 72.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 step back to see the truth around you from a distance you can tell ah, ah, ah, ah. you and me were meant to be